Baiklah perasaan bales manapun kalian berada Tentunya untuk menemani santai pagi Di hari Senin pertama persahabat ya, Tentunya di tahun 2022 ini bagaimana akan memberikan informasi Dan tentunya kabar-kabar bahagia Seputar idola kesayangan kita Untuk mengawali perjumpaan kita sahabat ya Tentu ada sebuah unggahan spesial Dari akun Les Lawrence Gresik Perhatikan ini momen spesial banget ya Di acara 7 bulanan. Ya. Lesti kejarah dan Rizky bilang merasa bahagia Apalagi kita semua Tentunya bahagia sekali melihat momen ini Pasahabat ya kakak Bilar cium perut bunda BBL-nya Tentunya sekarang sudah keluar BBL-nya Masya Allah Alhamdulillah berkat dukungan doa Yang selalu tulus diberikan Dari fans Yang selalu mendoakan Idola kesayangan kita dan tentunya para sahabat, ya postingan ini diunggah oleh akun Askar Fotografi yang diripost kembali oleh akun Leslar Anuskorsik Ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption di postingan ini Masya Allah, mimin mau tanya nih, plan Kalian belajar apa aja sih selama mengikuti Leslar? Hikmah apa yang bisa kalian petik dari kerasnya? Terjangan obat, apakah perahu yang kalian tumpangi sempat terjatuh? Atau perahu, kalian tetap kokoh bertahan, menerjang derasnya ombak lautan. Tuh, persahabat ya, kita lihat di kolom komentar. Banyak sekali jawaban yang sangat luar biasa. Banyak respon yang sangat luar biasa diberikan, yakni dari akun Suni. Mengatakan di kolom komentar, kesabaran dari seorang Lesti Kejora ini salah satu respon bahwa menanggapi persahabatnya, tentunya pelajaran yang bisa diambil itu adalah kesabaran dari seorang Lesti Kejora. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram, "Suami saya asli Ankskor Padang, mengatakan di kolom komentar." Sabar dari mereka, terutama dari seorang Lesti Kejora. Sabar yang luar biasa, memuliakan orang tua, berucap baik, akan kembali baik kepada kita sendiri. Ini juga sama persahabatan, ya. Tentunya, pelajaran yang bisa dipetik adalah kesabaran. Ada juga komentar lain dari akun dunia, underscore, SSI. Belajar banyak meskipun leslar jauh lebih muda dari aku, tapi banyak pelajaran yang bisa diambil dari mereka. Ternyata umur tidak membuat jaminan untuk menjadi baik dan dewasa juga patut dicontoh. Tuh, kedewasaan Lesti kejorah, persahabat ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Alufi family 24 dari Leslar. Gua belajar kesetiaan, ketulusan, dan selalu bersyukur sama apapun. Dari Leslar gua belajar kalau semua yang kita punya adalah titipan. Tuh, persahabat ya, banyak banget ternyata. Pelajaran yang kita petik, yang kita ambil dari Lesti Rizky Bila. Di sini juga tentunya ada sebuah pelajaran yang bisa diambil, yakni kesetiaan, ketulusan dan selalu bersyukur. sahabat ya, masya Allah. Mudah-mudahan idola kita Lesti Rizky Bila selalu menjadi contoh baik untuk semua banyak orang. Amin. Dan keunggahan berikutnya, persahabat, kita mampir juga nih keunggahan dokter Nana Nih, makin gak bisa maupun aja keunggahan dari dokter Nana ini, Masya Allah Tentunya Lesti Rizky Bilar dan Ibunda Mamah Kejora ini Tentunya kontrol BBL, persahabat ya Masya Allah digendau oleh dokter Nana, BBL-nya makin penasaran kita melihat Ingin sekali tentunya melihat wajah BBL yang gemes itu, persahabat ya Apalagi tentunya kita dikasih kabar bahagia oleh ternana lewat kalimat kensan yang dituliskan di sini tentunya kalimat yang membuat kita semakin bahagia walaupun persahabat ya meskipun. BBL inilah lahir yang prematur dan sengsang, Tapi BBL ini lahir sehat tanpa masuk nisu Dengan tangisan yang melengking Entah berapa oktaf ya itu kata dokter Nana Masya Allah Dari sinilah para sahabat kita merasa bahagia ya. Alhamdulillah Doa-doa baik diinjabah dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti Rizky pilar Dan Alhamdulillah juga bundanya Lesti kejuara juga sehat walafiat tanpa kurang satu apapun Ini sih tentunya kita patut bersyukur Alhamdulillah Mudah-mudahan BBL menjadi orang Menjadi anak yang hebat Dan anak yang kuat dan berguna Bagi keluarga terutama orang tuanya Amin Ke kabar berikutnya Ada sebuah ungan spesial juga yang kita dapatkan Di momen cinta abadi Leslar Episode hari minggu kemarin ini ini sih masya Allah banyak persahabat ya kita mendapatkan kebahagiaan juga bocoran nama panggilan BBL dari Rizki Bilar yaitu Abang persahabat ya BBL sudah dipanggil Abang oleh Kakarisky Bilar apa punya sendiri masya Allah mudah-mudahan tentunya diberikan selalu kebahagiaan kepada rumah tangga Lesti Rizky Bilar. Dan selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga dari ayah Kuchiora ini kemarin mengunggah sebuah postingan foto momen ketika di acara tujuh bulanan. Di postingan ini tentu ada komentar yang diberikan dari sang mantu, yakni kakak Rizky Bilar mengatakan, Jual rujak nih, Pak. Katanya tuh, wow, semakin lecek banget ya antara mantu dan mertua. Masya Allah, mudah-mudahan selalu seperti ini. Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan kita lihat juga keunggahan pap Dance, yang mana pap Dance juga kemarin mengunggah sebuah postingan foto. Tentunya banyak sekali karangan bunga. Persahabat, dan ada ucapan selamat dari fanbase Leslar. Dan tentunya ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan Karena tentunya kekompakan dari fans sejati memang luar biasa Dan ada sebuah kalimat juga yang dikutuskan lewat Gensen oleh Pubdance Makasih yang telah support Leslar Amin Masya Allah banget ya Kami selalu sayang Kami selalu mensupport, mendukung Apapun itu untuk Leslar Masya Allah Mudah-mudahan selalu bahagia Selalu diberikan kesehatan untuk kita semua Amin dan untuk berikutnya juga ada hubungan terbaru dari Ayah Keciora Kita lihat di gas pribadinya <gifat> Ini mengunggah sebuah postingan video Papdas yang sedang minum Tetapi gelasnya itu masih disegel kata Ayah Keciora Perhatikan di sebuah kalimat Besan lupa kalau gelas minumnya masih disegel Sambil dikasih emak ketawa Tuh oleh Ayah Keciora Ini ada aja kekocakan dari pub dance yang selalu membuat kita ketawa bahagia ya, Antar biasa nih persahabat ya Lucunya luar biasa Masya Allah <laughs> Kelakuan ada aja kelakuan Yang dilakukan oleh pub dance Ini persahabat ya Mudah-mudahan selalu sehat keluarga orang tua Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Amin kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan tentunya curukan vitamin manja di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Mudah-mudahan juga bersahabatnya keluarga besar Lesla dijauhkan dari orang-orang yang tentunya jahat. Amin. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bino terima kasih.